Halo teman-teman selamat datang di channel Bang Benjen. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana cara agar peningkatan trafiknya lebih besar atau bagaimana cara video kita lebih banyak ditonton oleh orang lain. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa ditekan tanda loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi Setiap saya mengupload video yang terbaru Oke okay, teman-teman video ini saya buat Karena salah satu teman di grup bertanya Bang gimana sih caranya agar video kita bisa banyak penontonnya Atau video kita bisa banyak viewernya Karena salah satu teman kita itu Bertanya Bang saya kan masih youtuber pemula Gimana sih caranya agar video saya bisa tembus 10.000 viewer Supaya video saya Atau akun Youtube saya bisa dimonetisasi Oke teman-teman di sini Saya akan memberikan tips dan triknya Jadi teman-teman ikuti saja Video ini sampai habis Dan teman-teman akan mendapatkan jawabannya di sini teman-teman bisa lihat saya membangun channel ini sejak 4 Juli 2017 dan bisa teman-teman lihat total penayangannya di sini sudah 1.061.873 kali penayangan dan alhamdulillah jumlah subscribernya di sini sudah 6.164 subscriber. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah teman-teman. Ini adalah tampilan channel Bang Benjen ya. Teman-teman tinggal masuk ke YouTube, teman-teman. Di sini kita membutuhkan video yang akan kita buat lebih banyak pengunjungnya atau penontonnya atau lebih banyak viewernya. Di sini saya akan mencontohkan satu buah video yang akan kita contohkan bagaimana cara agar jumlah penontonnya bisa lebih banyak. Caranya sangat mudah. Kita tinggal meng link URL dari video tersebut. Nah, di sini kita coba masuk satu video. Di sini saya mencotokan satu buah video yang sudah saya buat. Di sini kita meng saja URL videonya tinggal Ctrl C. Atau teman-teman bisa klik kanan, copy. Nah, setelah kita mendapatkan URL videonya, setelah kita copy, teman-teman tinggal masuk ke Google Plus. Jadi, caranya adalah kita akan melakukan e, membagikannya atau menshernya di Google Plus. Teman-teman tinggal masuk di email teman-teman, kemudian cari tang tanda seperti ini ya. Kemudian di sini ada Google Plus. Teman-teman tinggal klik saja setelah teman-teman klik Google, tanda Google Plus ini, teman-teman akan diarahkan ke beranda seperti ini. Nah, uh, tapi sebelum saya melakukan atau membagikan di Google Plus URL yang sudah saya copy tadi, saya mau menjelaskan dulu, bila teman-teman mengikuti channel Bang Benjen ini di beberapa video sebelumnya, saya sudah menjelaskan di video... Bagaimana cara kita menambah 13.000 subscriber dalam waktu yang sangat singkat Disitu saya hanya membahas sekilas bagaimana cara membagikan video kita di google plus Jadi di sini saya akan membahas lebih detail lagi tentang google plus ini Kenapa kita harus membagikan di google nanti di akhir video teman-teman akan mendapatkan jawabannya Nah di sini kembali lagi setelah teman-teman masuk di Google Plus yang teman-teman miliki Jadi Google Plus ini terkoneksi dengan akun Gmail yang teman-teman miliki Ketika teman-teman memiliki akun Gmail otomatis akan memiliki akun Google Plus Nah setelah teman-teman masuk Teman-teman jangan dulu posting di beranda teman-teman Nah di sini teman-teman bisa lihat ada tab beranda kemudian temukan dan komunitas Teman-teman masuk dulu di tab komunitas. Nah, setelah teman-teman tab komunitas, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian link in new tab. Maka teman-teman akan diarahkan ke seperti ini. Nah, di sini saya telah memasuki beberapa komunitas. Jadi di sini saya mau menjadi member di 11 komunitas. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja uh, komunitas mana yang sesuai dengan channel teman-teman. Misalkan teman-teman suka uh, channelnya adalah tentang gaming, teman-teman tinggal komunitas tinggal share saja di sini tentang gaming dan kemudian bergabung di situ. Nah setelah teman-teman bergabung, teman-teman share di grup komunitas itu. Nah contohnya seperti ini, saya sudah masuk di YouTube eh uh, di sini kita coba di sini YouTube promote your video saya coba klik kanan kemudian di sini saya akan mencoba um, membagikan link video yang telah saya copy tadi tadi di sini okay, loading ya di sini Uh, saya tinggal mengcopy URL video yang telah saya copy tadi yaitu 10 lagi yang cocok untuk background vlog dan gaming Nah di sini tinggal saya menuliskan kata-katanya ya atau kita mengcopy saja judul yang tadi di sini sorry tinggal copy saja judulnya seperti ini sepuluh lagu yang sering dipakai untuk background youtuber cocok untuk vlog dan gaming nah teman-teman setelah copy ini dan copy URL videonya kemudian tinggal klik posting kemudian di sini eh, sesuai kebijakan komunitasnya ya sini sebelum kita mengupload video kita memilih kategori dulu di sini saya pilih promote your video nah Kemudian video saya sudah terposting di komunitas ini. Kemudian kita tinggal klik saja plus satu artinya telah disukai oleh satu orang. Nah, kenapa memposting di komunitas ini sangat penting dan bisa menambah jumlah viewer kita? Teman-teman bisa bayangkan saja atau bisa teman-teman hitung di sini adalah jumlah anggotanya adalah 848.400. 48 anggota. Nah, bisa teman-teman bayangkan jika 10% saja ini sekitar 84.000 atau tidak usah 8 atau tidak usah 10%. 1% saja itu sangat lumayan untuk peningkatan jumlah viewer kita. Jadi, kalau 1% dari 800-an ini sekitar 8.000-an teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan jika sehari teman-teman memposting Satu video dan ditonton oleh 8.000 anggota itu hanya estimasi 1% persennya Nah bisa teman-teman bayangkan misalkan di sini kadang sih e, tidak sejalan juga di sini teman-teman bisa lihat untuk anggota fotografinya itu ada sekitar 3 jutaan anggota nah 1% persen saja dari 3 jutaan anggota ini sekitar 30.000 teman-teman bisa teman-teman bayangkan ya jadi itulah kenapa setiap kreator atau di YouTuber yang lainnya menyarankan untuk men-share video kita di Google Plus. Jadi, sudah terjawab di video ini, kenapa kita harus menservinya di Google Plus. Jadi, caranya sangat mudah, teman-teman. Nah, setelah teman-teman menservinya di Google Plus, teman-teman tinggal lihat saja perkembangan dari peningkatan atau traffic. Dari video teman-teman Sangat mudah ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja yang bisa saya share Di video kali ini Mudah-mudahan bisa Membuat channel teman-teman Bisa lebih baik lagi Lebih meningkat lagi Dan viewernya lebih banyak lagi Dan bagi teman-teman yang Belum bisa mencapai 10.000 viewer Mudah-mudahan dengan video ini Bisa membantu teman-teman Untuk mencapai 10.000 viewer dengan cepat, oke. Jika teman-teman suka video ini, silahkan ditekan tombol jempol ke atas. Jika tidak suka, jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol jempol ke bawah. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jika teman-teman eh, merasa video ini bermanfaat, silahkan share di sosial media teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.